jen mau bermain dinosaurus Wah. ada syato. mana Siato. coba lihat triceratops wow. itu apa okay. yes. brontosaurus brontosaurus yes. yes. itu apa go saurus Ini apa? Sama membronto saurus kali. NOOOO! Lihat dinonya. Di Siratop. Mana di Siratop? Itu besar. Itu Siratop besar. I Ya <Syan> Ini mana ya dong? bisa terbang. Yes. Mana terbangnya? <Syikaf> Ini <sato>. kakinya <Syikaf> <Syikaf> Kaki Kakinya duduk. Bisa down oh. Jangan lagi main apa? Dino. Main Dino. Ada Mana berapa dino? dinonya coba? Ini. Ada berapa? Satu hmm? Dua Hitung dong. Coba gimana hitungnya? Mana coba ngitungnya? ayo, uh berantakan sekali ya, guys. mainan enjen banyak tapi kecil-kecil. Tuh. dia berusaha miara dinosaurus guys. Wah banyak ya. dinosurnya dapat banyak ya. Cukup banyak coba Mereka? sebutin sebutin bisa enggak satu-satu hafal nggak coba sebutin satu-satu ini apa namanya oh. teranodon oke okay. teranodon stegosaurus mana coba sini liatin ke kamera stegosaurus liatin ke ayah sini coba lihat Stegosaurus, wah Stegosaurus ya. <kuh> Oke, okay. yang mana Triceratops? Itu dua. Yang mana? Oh ada dua, punya Tini dua ya Triceratopsnya ya. Tiga dong. Tiga dong. Ya inilah dia Triceratops. Ini Nih, ini Triceratops. Oke, okay. apalagi tuh? A B L, -S. Wah, brontosaurus. Brontosaurus ada ini. banyak ya, warna apa aja? A, satu, dua, tiga, empat, Ada lima, dong enggak. Ayah tanya itu ada warna apa aja ya? Tiga, ya? Eh, brontosaurusnya Eh, coba itu warna apa aja? B, mm -hmm. Terus? Mm -hmm. terus? emm, terus? warna apa itu? iya. merah. Hmm. Warna, warna yang merah ada berapa? satu. Duh. dua. dua. kalau yang coklat ada berapa? Duh. ada tiga. dijumlahin jadi lima. a, hmm. dadah dulu. coba dadah Dadah teman-teman Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Dadah